Selamat pagi, pecinta kereta api. Sebelumnya, saya telah menelusuri bekas jalur ganda dari Stasiun Wonokromo sampai Stasiun Tari. Kali ini, saya akan menelusuri bekas jalur ganda dari Stasiun Wonokromo sampai Stasiun Porong. Masih tampak bekas Honda di Jakarta. Terdapat jembatan rangka baja yang pertama jika dihitung dari Stasiun Wonokromo. Bekas pondasi masih tampak di sebelah timur jalur aktif. dulunya memakai rangka yang ini tidak tambah bekas fonasi karena sudah fonasi pintu air Kesempatan kali ini, menggunakan dua rangka baja dengan tiang penopang di tengah-tengahnya. tampak bekas pondasi jembatan. sementara sampai sini dulu. sampai jumpa.